Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Selamat jumpa lagi dengan saudara-saudara mahasiswa uh, Dalam mata kuliah kebijakan publik Baik saudara-saudara uh, Hari ini adalah pertemuan kita yang perdana Kita akan mendiskusikan mata kuliah ini Mata kuliah kebijakan publik ini Memang betul dari awal uh, Karena Mata kulit publik ini tentu Kalau mendengar istilah kebijakan publik Saya yakin saudara-saudara sudah tidak asing lagi uh, Tetapi Kadang-kadang interpretasi kita Atau mendefinisikan tentang kebijakan publik ini tentu berbeda-beda Karena memang betul Banyak sekali para ahli Atau sarjana yang mencoba menterjemahkan kebijakan ini dari sudut uh, pandang yang agak berbeda-beda sesuai dengan latar, mereka, latar belakang mereka masing-masing. Baik saudara-saudara, kita akan mencoba uh, mulainya uh, dari makna kebijakan itu sendiri, makna kebijakan, makna dari publik. Jadi kebijakan publik, atau dalam bahasa lain, publik policy. Baik saudara-saudara. Uh, hari ini adalah pertemuan kita yang perdana. Uh, kita akan mendiskusikan mata kuliah ini, mata kuliah kinerja kepingin kibid ini, betul-betul dari awal. Uh, karena mata kuliah kejauhan kibid ini, tentu kalau mendengar istilah kebijakan kibid, publik, saya yakin saudara-saudara sudah tidak asing lagi. Uh, tetapi, kadang-kadang interpretasi kita atau mendefinisikan tentang titik publik ini tentu berbeda-beda, karena memang betul banyak sekali para ahli atau sarjana yang mencoba menterjemahkan titik publik ini dari sudut uh, pandang yang agak berbeda-beda sesuai dengan latar, bereka, latar belakang mereka masing-masing. Baik, saudara sekarang kita akan mencoba uh, mulainya. Uh, dari makna kebijakan itu sendiri, makna kebijakan, makna dari publik. Jadi, kebijakan publik, kalau dalam bahasa lain, publik policy. Nah, itu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin bercerita sedikit. Sebetulnya, mata kuliah kebijakan publik ini uh, tentu tidak hanya kelas saudara yang mempelajari saudara hukum tata negara jadi sebetulnya kebijakan publik ini juga dipelajari oleh Sarjana Administrasi Negara atau Sarjana Administrasi Publik juga dipelajari oleh Sarjana Ilmu Politik Sarjana Ilmu Pemerintahan yang dipelajari kebijakan kebijakan publik ini tentu para stakeholder ya jadi kalau kita bicara stakeholder atau para ke pemangku kepentingan publik nah, Tentu mereka harus paham juga tentang Apa itu kebijakan Nah, Jadi kebijakan publik ini tidak hanya sebatas nama Jadi saudara mempelajarinya Memahaminya Bahkan nanti dalam mata kuliah saya ini Saudara akan mencoba mempraktikannya Nah Uh, sebelum kita masuk ke apa itu kebijakan publik Saya ingin menyampaikan roadmap atau peta konsep dari mata kuliah kebijakan publik ini Silakan saudara lihat uh, presentasi saya ini Atau yang tampil ini bahwa uh, Kebijakan publik ini saudara Bahwa kebijakan publik ini adalah uh, dimulai dari pemahaman kita terhadap isu-isu publik isu-isu krusial yang ada di dalam publik nah ini jadi saudara dalam apa ya dalam maka kuliah ini dalam peta konsepnya mulai dari perumusan masalah atau disebut juga dengan formulasi masalah Formulasi masalah ini uh, yang tercakup dalamnya ada isu-isu publik, agenda setting, dan segala macamnya. Ini sebuah uh, rangkaian ya, jadi dalam kebijakan publik ini, dari formulasi masalah ini, lahirlah sebuah kebijakan. Nah, tentu dalam uh, merumuskan kebijakan pada tahap formulasi masalah ini, uh, tidak satu hal yang enteng atau satu hal yang gampang. Nah, bahkan eh, di sini pada tahap formulasi masalah inilah uh, sebetulnya hal-hal yang sangat-sangat krusial sangat, uh, atau yang sangat, sangat jadi pertimbang betul uh, dalam melahirkan sebuah kebijakan. Jadi isu-isu kebijakan uh, kemudian lain naik menjadi agenda setting sehingga masuk ke tahap formulasi permasalahan, sehingga di sinilah dirumuskan. Lalu kebijakan itu uh, jadi lalu hasil perumus kebijakan itu yang jadikan kebijakan sebereng kebijakan publik itu Saudara. Nah, kebijakan publik inilah uh, yang nantinya masuk tahap berikutnya dalam materi kita yaitu implementasi kebijakan. Dalam tahap implementasi kebijakan ini, saudara-saudara, uh, kan uh, berbagai stakeholder ya, di, tergantung dilihat dari kebijakan dari mana. Nah, kalau dari formulasi kebijakan tadi, kita kembali ke yang tadi ya, formulasi kebijakan itu bahwa di situ, judulnya juga banyak terlibat berbagai pihak. Tahap formulasi ini ya. Di pihak tergantung kebijakannya apa? Kalau kita gitu saudara berada di tatanan apa tingkat eksekutif Atau saudara pengambil kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik Baik itu saudara berada di lembaga pemerintahan daerah DPRD-nya atau eksekutifnya bupati atau wali kotanya Atau stafnya segala macamnya dinas segala macamnya Atau saudara berada di tingkat provinsi nah setangkatnya atau saudara pembuat kebijakan yang berada di tingkat nasional level nasional bahkan negara level nasional bahkan internasional nah tentu misalkan kalau saudara berada di level pemerintah daerah atau pemerintahan desa atau di Sumatera Barat di pemerintahan nagari nah di pemerintahan nagari saja ketika memiliki kebijakan itu butuh juga tidak hanya oleh wali nagari ya kita palu lakukan kebijakan tidak oh, ya. jadi ya tidak jadi di tingkat pemerintahan desa dan pemerintahan nagari ini juga butuh uh, berbagai stakeholder yang terlibat dalam segi kebijakan nah, di, di Sumatera Barat uh, kebijakan dengan oh, peraturan nagari atau peraturan wali nagari nah kalau peraturan nagari di situ ada juga ada bamus nagari ada di situ ada bamus nagari di situ ada kerapatan adat nagari di situ ada wali nagarinya nah di situ kemudian ada lagi apa oh, tokoh masyarakat lain ini mama bunuh kandung dan cari pandai nah di sinilah eh, mereka berkolaborasi untuk melahirkan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan nagari, kesejahteraan masyarakat nagari, itu contoh dari bagaimana merumuskan kebijakan di tingkat desa. Nah, kita akan melihat uh, kembali lagi ke implementasi kebijakan. Nah, dalam tahap implementasi kebijakan, nah, kebijakan yang diimplementasikan tentu kebijakan yang telah tetapkan dan telah dirumuskan bersama-sama stakeholder tadi pada tahap formulasi tadi nah kebijakan itulah yang diimplementasikan atau dilaksanakan siapa pelaksananya tentu eksekutif nah, kalau kita lihat contoh eksekutif itu tentu dalam trias politika ya, presiden, gubernur, bupati, wali kota tingkat desa tentu wali negari atau kepala pemerintahan desa atau pak bapak lurahnya atau pak desanya. Nah di sini pada tahap implementasi ini tentu dibutuhkan berbagai sumber daya banyak, banyak apa banyak komponen yang dibutuhkan nanti ya pada tahap implementasi kebijakan. Nah nanti kita bicarakan apa saja yang dibutuhkan. Sehingga kebijakan itu bisa diimplementasikan dengan baik dan uh, sesuai dengan harapan. Nah, hasil penelitian kami, uh, banyak juga kebijakan yang tidak bisa uh, apa, dilaksanakan, diterapkan. Nah, saya coba lihat kasus saudara-saudara ya. Nah, ini ada beberapa kasus baru-baru ini. Uh, mungkin saudara bisa melihat di level nasional, bahwa kasus yang baru-baru ini misalkan ya uh, kebijakan kemarin itu yang sangat kontroversial adalah salah satunya kebijakan apa ya miras ya atau alkohol kebijakan alkohol nah presiden membuat apa peraturan tentang alkohol lalu peraturan ini kebijakannya diprotes oleh publik sehingga uh, apa hasilnya apa akhirnya kebijakan ini tidak bisa diimplementasikan akhirnya karena begitu masihnya protes dari masyarakat Indonesia akhirnya presiden meralat lagi dan mencabut lagi uh, peraturan tentang uh, miras ini atau minuman alkohol ini nah, jadi itu kebijakan yang kontroversial artinya begini, ini dimana letak kesalahannya, kenapa dia tidak bisa dilaksanakan bahkan harus mencabut lagi kebijakan ini ini tentu persoalannya terletak pada tahap formulasi kebijakan atau tahap perumusan kebijakan tadi yang kita anjaran dari awal nah dalam tahap formulasi kebijakan ini, kalau karena nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bicarakan lebih dalam bagaimana formulasi kebijakan itu op, di di, apa, di, dikerjakan di, sehingga kebijakan yang dilahirkan betul-betul didukung oleh publik, masyarakat. Nah, baik. Kita akan mengkaji itu kebijakan yang gagal itu di tabulasi nanti pada pertemuan berikutnya. Baik, Saudara. Kita lihat. Jadi, dah kembali kita kembali lagi ke implementasi, implementasi kebijakan. Jadi dalam tahap implementasi kebijakan itu, kebijakan itu tentu yang telah dibuat tadi dilaksanakan, diimplementasikan nah dalam implementasi kebijakan ini Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya sudah uh, bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, karena kebijakan ini berhubungan dengan publik tentu berbagai pihak dilibatkan di sini, contoh uh, Saudara kebijakan ini berhubungan dengan apa ya uh, yang kita contohkan Misalkan kebijakan berhubungan dengan apa? Pemberantasan uh, uh, PK, penyakit masyarakat. Ayolah undang-undang, misalkan undang tentang PK ini, penyakit masyarakat ini, alkohol, judi, narkoba segala macam. Nah, uh, alkohol, judi, narkoba dan segala macam bentuk PK ini, nah kebijakan ini misalkan tentu tidak bisa dilaksanakan oleh aparat saja kita serahkan ke aparat kita serahkan ke pemerintah daerah pemerintah desa untuk melaksanakannya nah, kalau diserahkan ke hanya satu pihak satu, satu stakeholder saja ini kebijakan ini akan berakibat nanti gagal juga jadi so, saudara jadi sebetulnya kebijakan ini membutuhkan banyak pihak jadi jadi saudara kolaborasi pemerintah aparat aparat uh, seluruhnya ya jadi ada di situ Polri ada di situ TNI Babinsa segala macamnya dan pemerintahan desa atau pemerintahan nagari dan sangat satu lagi yang penting itu adalah keterlibatan masyarakat dalam mensukseskan kebijakan ini nah kalau masyarakat misalkan ada yang cuek saja terhadap pekat artinya di lingkungan mereka itu ada pekat misalkan ya sekali lalu dia tidak peduli tidak mau melaporkan ke aparat jadi sulit juga aparat atau pemerintah melaksanakannya jadi kolaborasi seluruh pihak itu memang sangat-sangat dibutuhkan ya baik saudara eh, kita lanjut ke tahap berikutnya dalam roadmap eh, matkulat kita ini jadi kita berbicara formulasi kebijakan di situ ada beberapa poin juga yang penting Kemudian kita masuk ke tahap implementasi Yang di dalamnya juga banyak poin yang akan kita diskusikan berikutnya Kemudian kita masuk ke tahap Terakhir itu bisa dikatakan tahap evaluasi Atau tahap analisis di Tahap evaluasi kebijakan jadi, jadi evaluasi kebijakan ini juga dilakukan dalam beberapa tahap di formulasi implementasi dan evaluasi nah akhirnya evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan ini perlu dievaluasi. Nah, nanti evaluasi nanti hasil evaluasi itu akan berproses lagi dia masuk ke tahap bisa jadi ada rekomendasi atau perbaikan terhadap kebijakan ini nah rekomendasi dari evaluasi misalkan ya atau uh, Rekomendasi dari hasil evaluasi, tentu rekomendasi ini akan masuk ke tahap formulasi. Inilah uh, siklus di bidang publik, itu siklus ya. Di kembali lagi, dia masuk ke tahap formulasi. Nah, evaluasi ini tentu ada beberapa tahap juga yang kita yang dilakukan dalamnya. Nah, evaluasi ini uh, banyak juga teori atau cara yang dilakukan orang dalam mengatasi kebijakan. Baik, Saudara-saudara, formulasi, implementasi, dan evaluasi dari kebijakan ini akan kita kupas tuntas pada pertemuan pertemuan berikutnya. Baik. <tuh> kita coba uh, lihat ya. Uh, sebetulnya banyak juga kebijakan-kebijakan yang perlu dievaluasi. Nah, misalkan Saudara mahasiswa ini ya. Saudara mahasiswa bisa saja pergi ke lapangan, pergi ke tengah masyarakat uh, lihatlah apa yang terjadi oleh masyarakat itu, apa yang terjadi di lapangan, apakah tata kelola pasar itu sudah teratur dengan sebaik mungkin, sesuai dengan apa keinginan dari pemerintah daerah dan keinginan masyarakat pasar atau pasar ambur adu? parkir centang perenang begitu ya. Nah, ini setelah pilih ke pasar. Nah. Saudara juga bisa memperhatikan misalkan uh, uh, apa? eh oh, lingkungan Saudara itu apa persoalan yang terjadi di lingkungan itu. Atau lingkungan Saudara itu. Nah, disitu coba lihat nanti apa Sebetulnya, persoalan ini bisa dituntaskan dengan kebijakan apa? Baik, oke, itu pengantar dari kita pada pertemuan awal ini, saudara-saudara. Uh, kita coba lihat uh, poin berikutnya. Saya, uh, pada pertemuan ini, saudara ingin bicara tentang seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi uh, pada pertemuan perdana ini. kalaupun tadi sudah ada pengantar sedikit, ya. Brainstorming atau penjelasan umum saja pada saudara Kita lihat RPE Kontrak kuliah dulu ya Setelah kontrak kuliah Kita lihat FPS kita Rencana pembelajaran semester Baik, sudah perhatikan kontrak kuliah ini Kira ada saudara yang bermasalah dengan kontrak kuliah kita Silahkan diperhatikan Saya tidak membacakan, cukup ya Diperhatikan lalu saya kira nggak ada masalah ya jadi selama kuliah dengan saya beginilah kontrak kuliah kita di yang harus kita sepakati biar kuliah kita apa santai serius tapi fokus ya nah RPS bisa sekarang baca dan nanti di download juga di link yang saya kasih nanti RPS ini di RPS ini, rencana pembelajaran semester ini, saudara saudara baca, lalu saudara pahami ya minggu ini kita mau apa apa saja tugas-tugas kita minggu ini ya apa yang harus kita kerjakan minggu besok apa lagi nah, harapan saya saudara, ketika saudara telah membaca RPS ini, tentu uh, saudara bisa memahaminya dengan baik di Oh, materi yang akan kita bicarakan pada minggu depan minggu ini sudah saudara siapkan dan sudah saudara pelajari jadi pas kita pertemuan kita diskusi atau mau kita ke lapangan saudara sudah agak paham ya sebelum saya jelaskan saudara sudah agak paham jadi pas saya menjelaskan lagi nanti sedikit hanya sedikit saja kita diskusi jadi enak diskusinya lancar jadi kalau saudara nggak ya, jadi pertemuan minggu besok saudara pelajari setelah pertemuan hari ini misalkan ya pertemuan minggu depan ya, saudara-saudara pelajari pada uh, minggu ini, jadi biar diskusi kita enak nantinya ya oke, okay, uh, silakan dibaca sampai selesai RPS ini kalau perlu, saudara print ini RPS ini saudara print dan saudara simpan ya jadi lihat, lihat RPS ini. Jadi sebetulnya RPS ini sudah mengarahkan saudara apa yang akan kita lakukan setiap kali pertemuan ya. Jadi saudara sudah belajar terlebih dahulu sebelum kita pertemuan sebelum pertemuan tatap muka dengan saya atau dengan kita bersama. Oke, itu tentang RPS kita. Silakan saudara apa download di link saya sediakan dan di print nantinya. Baik. Uh, kita mulai, <laughs> kita mulai ya. Tulen dari tadi kita dalur bicara. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Saya ingin mengawali ini dengan pemahaman kita atau persepsi uh, persepsi kita sama tentang kebijakan publik. Jadi karena memang uh, banyak sekali uh, mahasiswa yang bingung. Tapi tidak hanya siswa saja sebetulnya bingung, uh, masyarakat atau para dosen atau tapi secara umum ya karena saudara yang pelajari justru saudara, saudara bing, lebih bingung karena bingung itu menunjukkan saudara berusaha untuk memahami betul tentang ini, ini, um, ini dengan ya semakin banyak timbul pertanyaan di dalam Pikiran saudara itu jadi, itu artinya saudara rimu ini sudah mulai berjalan di dalam pikiran saudara. Baik, nah kita lanjutkan. Ada kebijakan publik, ada kata kebijakan, ada, ada kata publik. Nah, silakan saudara, apa itu kebijakan dan apa itu publik? Siapa yang mau menjawab? Silakan sambil apa sambil kita silakan saudara lihat ini ada saya ada gambar ilustrasi ini ya gambar ilustrasi uh, ilustrasi ini bagaimana saudara mau menentukan kebijakan ya ini ada sedikit ini baru kita pengertian atau makna di kebijakan ada ilustrasi silakan dilihat gambar ilustrasi ini ada kebijakan ada kata kebiasaan juga muncul nantinya Mungkin ada pendapat saudara tentang bidang Oke, kita lanjutkan. Uh, jadi, dalam contoh, misalkan ya, ketika saudara datang, ke apa, melihat lingkungan. Oke, okay, ketika saudara melihat lingkungan sosial atau lingkungan yang ada di tersaudara, nah, itu akan banyak nampak. Uh, problem-problem sosial. nampak sekali ya, Saudara. Bagaimana problem sosial ini menjadi apa? Satu hal yang sangat atau satu hal yang sangat, perlu dituntaskan, selesaikan. Nah, apa itu kebijakan dan apa itu kebiasanaan? Di, kebiasaan? Di kebijakan publik, kebiasaan apa? Satu hal yang berhubungan dengan persoalan-persoalan persoalan publik ya kebijakan itu tentu jadi kebijakan itu dibuat untuk kesejahteraan masyarakat okay. ya, jadi memang betul-betul kebijakan itu memang ya, diperhatikan dalam membuatnya, dalam merumuskannya jadi kita awali selagi kebijakan itu dengan public interest kepentingan publik opini publik uh, kesehatan publik transportasi publik, opini publik, transportasi publik, uh, kesehatan publik, akuntabilitas publik, uh, pendidikan publik, dan segala macamnya, termasuk hukum publik. Nah, nah, nah, ini termasuk hukum publiknya, kalau setelah itu. Jadi beberapa pendapat ahli berikut, pendapat dari Thomas R.D.Y, misalkan ya, saudara lihat nah, coba sudah paham ini pendapat Thomas R.D.Y nah, berdasarkan pendapat Thomas R.D.Y ini, misalkan menurut Thomas R.D.Y ini klik publik itu segala sesuatu yang dipilih untuk dilakukan oleh pemerintah maupun tidak dilakukan oleh pemerintah itu masuk kebijakan kata Thomas R. ya, nah, coba begini. Setelah suatu yang dilakukan oleh pemerintah atau dibiarkan oleh pemerintah, ini kebijakan juga kebijakan oleh pemerintah. Nah, misalkan begini kita analogikan, ini ada pemerintah minta pengemis, misalkan ya, pengemis berada di perempatan jalan, biasanya banyak itu di perempatan jalan di lampu-lampu merah ya. Ini ada pengemis di situ. Artinya, intinya semestinya pemerintah bisa menertibkan pengemis ini. Kita bawa ke mati sosial, lalu disitu kita lakukan pembinaan dan segala macamnya. nah Tetapi uh, nampaknya pengemis ini dibiarkan begitu saja. Bahkan setiap hari kita melihat, ya sering juga melihat itu ada pengemis yang berada di lingkungan publik seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah nah ini yang dibiarkan inilah termasuk kebijakan juga yang awalnya pemerintah bisa apa bisa um, apa? menyikapi dan apa, me, me, me, melakukan rehabilitasi dan penertiban terhadap pengemis selalu dibiarkan nah, Nah segala satu yang dibiarkan ini termasuk juga kebijakan dalam sudut pandang Thomas R.D.Y. yang kita, kita lihat tadi Nah misalkan yang lain misalkan apa lagi Nah jadi dalam pendapat Thomas R.D.Y. ini Sekala satu yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah Karena kenapa kita ya, Thomas R. D. mengatakan Itu termasuk kebijakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah ini Karena pemerintah bisa melakukannya Ketika pemerintah tidak melakukannya, ini termasuk masuk kebijakan pemerintah tersebut. Oke, okay. ada banyak pendapat lain tentang kebijakan. Kita lihat berikutnya. Berapa pendapat sudah bisa baca. Berapa kebijakan ini, misalkan uh, pendapat dari law and Prewit, ya dan previt ini. Kebijakan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh pelaku yang konsisten dan berulang-ulang baik dari yang membuatnya maupun yang menta artinya. Ini termasuk kebijakan juga menurut Powell. Uh, Ada lagi kebijakan menurut pendapat yang lain. Nah, ini William. Pendapat dari William ya. William ini menurut William kebijakan adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik mengenai memilih sesuatu ya, untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. memilih sesuatu untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. ini terus kebijakan menurut dari William. Uh, dimana mana keputusan tersebut uh, secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor tersebut untuk mencapainya. Oke, okay, kita lihat dari berapa lain ya? saudara coba bisa memahami ini, uh, lebih banyak nah ya, pengertian definisi para pertemuan ini, kita menyamakan persepsi, Ada lagi uh, pendapat lain tentang kebijakan ini uh, pendapat lain tentang kebijakan ini oleh karena banyak pendapat ini tentu kita menyamakan nanti apa sebetulnya kebijakan publik kita nah misalkan ini Pendapat dari Carles. Nah, Carles mengatakan bahwa Kidung Belik terdiri dari berbagai putusan politik untuk melaksanakan program-program demi tercapainya tujuan uh, masyarakat. Jadi, apa sih sebetulnya yang kita ini? Nanti kita lihat ya, ini ada pendapat dari apa. Uh, ini ada juga, ini penting juga. Ini jadi Kidung Belik ini. Uh, Apakah undang-undang termasuk kebijakan? Apakah perda termasuk kebijakan? Apakah peraturan menteri? Perda, peraturan bupati, peraturan nagari atau peraturan desa atau lurah? Itu termasuk kebijakan. Oke, okay. kalau kita lihat pendapat dari dan gun, ya, dan gun ini, dia menurut gun ruk gun ini uh, jadi yang termasuk kebijakan itu adalah pernyataan pemerintah tindakan pemerintah ya, keputusan pemerintah otoritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengkibijakan program pemerintah produk keluaran dari kebijakan publik itu sendiri itu kebijakan dampak pelaksanaan kebijakan publik teori dan model Kebijakan publik, proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan itu termasuk dari istilah istilah kebijakan. Jadi sebetulnya saudara-saudara semuanya, kebijakan itu adalah kalau kita contohkan undang-undang itu produk kebijakan ya. Di undang, undang yang lain itu itu kebijakan, peraturan itu kebijakan nah kita lihat dari kampah tingkat makronya jadi undang-undang untuk kebijakan peraturan, peraturan presiden, peraturan menteri sampai ke level paling bawahnya peraturan desa atau perda peraturan daerah sama itu kebijakan nah itu termasuk dari istilah-istilah dalam kebijakan jadi kebijakan itu apa? begini baik saudara kita coba melihat topik berikutnya ya satu nah, satunya publik dan kepentingan publik uh, dalam membuat kebijakan atau memformulasikan kebijakan di situ ada kepentingan publik nah lahirnya sebuah kebijakan ini kepentingan siapa apakah betul betul ini kebijakan ini lahir atas kepentingan publik atau atas kepentingan sekelompok elit baik saudara lahirnya kebijakan publik Apakah itu betul-betul berdasarkan atas kepentingan publik? Jadi kebijakan itu lahir, apakah betul atas kepentingan publik? Karena bisa saja kebijakan itu lahir bukan atas kepentingan publik, tapi atas kepentingan politik misalkan ya. Atau atas kepentingan pengusaha misalkan ya. Apalagi sekarang kita zamannya kalau kita kita pakai konsep NPS dalam apa, dalam mata kuliah sesi publik itu ada istilahnya NPS New Public Service dalam konsep birokrasi itu New Public Service jadi uh, pemerintah memberikan pelayanan kepada publik lahirnya sebuah kebijakan nah contoh saya contoh kita lihat uh, apa ilustrasi tadi itu apa tadi tuh yang kita bahas ya, awal itu adalah uh, kebijakan uh, presiden tentang alkohol ya. nah, menurut saudara betulkah kebijakan tentang alkohol ini merupakan kebijakan lahir atas kepentingan publik atau lebih dominannya kepentingan pihak-pihak tertentu kan pada akhirnya diralat, diralat lagi oleh presiden karena publik menolak lahirnya kebijakan ini tuh ya jadi itu salah satu contoh, misalkan ini kabarnya kebijakan yang akan dibuat yaitu Menteri Perdagangan Kambing Impor ya, Perdagangan Kambing Impor Garam Indonesia yang berada di tengah lautan yang pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke itu berada di tengah lautan, tapi Menteri berencana mengimpor garam. Ini aneh, kebijakan ini sangat aneh, oleh publik. Nah ini berusaha saudara bagaimana? Ya? Nah, apakah ini... Kebijakan ini memang itu betul atas kepentingan publik atau kepentingan pengusaha. sekarang yang bisa memutuskannya. Oke. Okay? Nah, kalau atas kepentingan publik, bukankah petani-petani garam yang ada di Indonesia ini lebih apa? Lebih berhak ya? Garamnya dibeli oleh pemerintah, dari pemerintah memberikannya kepada menjualnya kepada masyarakat. Itu kan lebih bagus lagi. Jadi Kepat negara ini yang diberdayakan Sehingga Kesejahteraan itu Muncul, ingat ya Kesejahteraan publik itu Dibuat sebetulnya Memang harus Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan publik Jadi jangan lagi kebijakan itu Untuk membuat publik Semakin sulit atau Masyarakat semakin sulit Intinya begitu ya Kebijakan dibuat untuk kesetaraan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama, tujuan bangsa ini. Nah, dalam membuat kebijakan publik, di situ ada kepentingan, ya, kepentingan publik. Nah, contoh kebijakan yang kontroversial misalnya, ya. nah, di situ kan banyak bermain kepentingan-kepentingan dalamnya. Jadi, kepentingan itu apa? Kepentingan merupakan kesatuan atau kesepakatan nilai bersama atau nilai individu. Kepentingan merupakan obat untuk mengatasi masalah atau sekedar mendeskripsikan kepentingan tertentu. Kalian ya, jadi ini kita kelompokkan ya klasifikasi kepentingan ini berdasarkan pendapat dari Michael Harmon. Kalian lihat Harmon. Jadi intinya saudara-saudara, Kepentingan publik eh, memang harus mengarah kepada kepentingan publik yang kepentingan pihak tertentu atau pihak-pihak lain atau hanya pihak pengusaha atau penguasa saja kebijakan publik dengan penting publik itu memang tidak bisa dipisahkan karena dia lahir apa ya saling bergandengan itu kebijakan publik itu lahir atas kepentingan publik nah, karena itu memang betul-betul kebijakan itu dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan bersama untuk muncul kesejahteraan oke kita lihat eh, kemasan ke poin berikutnya ya tipe kebijakan belik ini ini pendapat para sarjana ada beberapa yang berbeda sudut pandang ya tapi pada intinya saya lihat ini bersama substansinya nah setelah bisa baca ini pendapat dari silakan dibaca. baca ini, ya. ini ada pendapat dari paula lans Oke. ada lagi pendapat pendapat tentang publik ini menurut Aslan Osland membedakan dua dua jenis. Pertama itu public goods dan private goods. Uh, ini uh, pendapat pakar yang ada di Indonesia, kalau doktor di Pan Islami, dia menjelaskan uh, tujuh tipologi kebijakan berdasarkan atas penggabungan dari pendapat Herson, Carles, Tewar. Nah, itu adalah bagiannya dilihat dari substansi kebijakan kedua dilihat dari prosedur tiga promosional atau promosi ya keempat regulator regulasi bagaimana kebijakan itu dibuat harusnya dan self regulator, self regulasi. kemudian distributif dan redistributif oke ini kita diskusikan uh, ini. Baik, uh, saya kira pertemuan perdana ini cukup penjelasan saya. Uh, silakan saudara tonton video ini sampai selesai, tidak usah sampai akhir. Uh, kemudian ada tugas. <laughs> ini sekolah mahasiswa ini banyak tugas ini saudara. Bagi saudara dasar terakhir ya. Pertama, tugas saudara adalah atau saya apa? Saya Bosnya saya di link atau saya, tugas saudara. Ingat ya, saudara selalu ada tugas. Saya di tugas saudara menulis atau membuat paper. Saya di saudara saudara kelapangan, ke lingkungan publik, ke lingkungan masyarakat. Nah, akhirnya kalau saudara ke lapangan tentu ada laporan dari lapangan. Saya berikan pada yang saudara berikan pada saya. Baik, dua saudara nanti saya berikan. Kalau saudara ada pertanyaan, boleh juga dibuat di apa? Ah, di bagian diajukan ke bagian chat, sekarang juga pertanyaan di chat nanti kita diskusikan bersama-sama tapi ingat ya dalam mata kuliah ini saudara pertanyaan-pertanyaan uh, dari temannya harus harus dijawab oleh temannya yang satu lagi ya jadi memang kita diskusi si A menjawab si B, si B menjawab si C dan seterusnya Usahakan saling ada saling memberikan pendapat dan kita memang berdiskusi bersama di chat misalkan ya silakan siapa yang saya akan melihat nanti siapa yang aktif ya aktif dan sangat logis ini sangat saudara miliki nilai poin tambah bagi saya dalam mata kuliah kirim jangkulik terima kasih selamat berjumpa hati jaga kesehatannya jaga protokol kesehatan hati jaga kesehatan itu saja terima kasih sampai selamat berjumpa dalam video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh